Halo, kawan-kawan balik lagi dengan Yubi hai, hai, lagi hai, hari ini kita mau nyobai hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, long term hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, plus hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, karena internal strong nya wajib nggak kebaca kalau di sini ya book dari web sih cuman kalau install room lebih bagus dari web daripada biasanya Oke okay, karena internal udah di wipe kita bakal make OTG aja untuk ngambil apanya kostum room ya ingat sekali lagi ini yang Nusantara Project tapi yang LTS Android masih Android 10 sih tapi yang long term system, long term support itu kalau nggak salah. Oke, okay, kita cari roomnya dulu. Setelah kita arahkan ke dalam apa tadi, ilmu tg kita ulangi aja dulu. Pilek-pilek otg, dan kita cari roomnya tadi. Saya taruh kalau nggak salah di podcast atau apa namanya. ini ya, kayaknya dalam room, dalam folder tadi saya masuk oh ini dia oke bukan ternyata itu harga OS kita cari dulu ya saya lupa buat maksudnya oke ini pas dia LTS Nusantara Project Oke udah dapat lumayan kita install aja langsung hmm, biar lebih cepat kita cepatkan aja videonya Nah sekarang sudah selesai kita balikkan dulu kita instal gaps Google maksudnya GMS lah lebih enak. Oke di sini saya punya open GMS yang RM64 yang piko ya tentunya untuk Android 10 nih. Hmm, karena saya butuh root di sini, jadi kita bakal install Magix. Ya ini nggak berapa lama sih, jadi kita tunggu aja, nggak usah kita cepatkan videonya. Hmm, sekarang tinggal reboot sistem aja dan kita bakal nunggu aja sistemnya reboot hmm, Kita cepatkan aja biar lebih enak akhirnya instalasinya pun dah siap jadi tinggal kita coba aja review mulai dari bootingnya aja ya kayak biasa dan saya akan ngatur stop ini dulu oke okay, tadi udah saya atur stopnya lagi dan saya reset apinya sekarang kita bakal nyobai berapa detik dia perlu untuk hidup oke okay, kok masih di logo aja hmm, udah jalan dan ini masih pakai apa animasi boot animasi yang lama ya hmm, sampai 30 detik 38 detik ya kayak standar HP biasa sih standar custom room yang masih pure Android gitu untuk selanjutnya kita akan lihat aplikasinya. Kira-kira aplikasi apa aja? Oke, di sini ada file, ada galeri, jam, kalender, dan semuanya. Hmm, nggak ada aplikasi browser. Dan ini Matlock. Aplikasi apa ya? Hmm, kayaknya aplikasi untuk ngeliat apa kinerja prosesor. Hmm kenapa enggak dihapus ya ya kali aja ada perlunya Oke sekarang kita lihat hmm, apa ini lagi Di sini kamera Ini kameranya dari jenek linx-linx OS ini hmm, tuh salah bukan ini Oke kayaknya ya lumayan bagus sih kameranya Coba kita lihat versinya, hmm, kamera mau model lama ya, masih satu Januari 2009 Oke, sekarang kita lihat settingannya. Nah, sini cuman yang baru, kayaknya cuma Nusantara Wings ini. Di sini bisa ngatur tema. oke okay, bagus juga bisa ngatur notbar jadi kayak Samsung Ini dulu saya lihatin dulu switch style okay, ngatur UI juga bisa tapi di sini nggak ada image header ya next status barnya nya sendiri nah, ada yang berubah Oh itu cuma tingginya aja ya Kadang nyamuk. nyamuk-nyamuknya minta akses juga, rupanya oke. Untuk font sendiri, udah tersedia banyak. Saya pikir punya bakal dimasuki gitu, banyak udah tersedia. Kira untuk tema, ada bisa kita tinggalkan. Sekarang kita lihat ini notifikasi, mention, noise, lock screen, fingerprint, cuma pengaturannya aja baterai traffic indikator bentar ini icon manager. Oh. oke okay, untuk di status perubahan juga kita aktifkan dulu ini untuk notifikasi juga baterai kita lihat berapa persennya dan baterai 53% nanti kita bakal lihat tinggal berapa persen setelah kita ceki semuanya Okay, ini navigator di sini bisa ng ngatur navigatornya kayak fungsi navigator ini waktu tekan lama kayak mana dan lain-lain. Enggak -lain. hmm. hmm, ada lagi yang lain. Di settingan juga nggak banyak bawa kayak pure red kali. Oke, ini dia Nusantara LTS Android 10. Terus lihat nggak ada IG XS-nya juga. Di nomor versi juga nggak bisa. Seperti di nomor versi yang ini baru bisa dabung Hmm, dan di sini RAM temakan kayak biasa ya, 1,6. kendungnya okay, juga pengaturan masih biasa aja. Dan disitu bisa pembaruan lihat ini karena ini model L Baik kita cek baterainya 53% dan bakal kita cobain tutu dan tors. Di sini ada masalah sedikit untuk ngetesan tutunya enggak tahu kenapa apinya jadi blank setelah ngetes dian tutu. Lewati dia ini masih pemadam Ya, tapi di sini animasinya enggak terlalu lancar ya. Kayak sedikit patah-patah gitu. Dan kita tunggu aja nanti sampai dia pemadam dan saya coba, -coba deh tadi sampai di situ stuck nge aja. lihat ini HPnya sebenarnya keadaan hidup ini masih hidup tapi blank hitam gitu aja hmm ya udahlah daripada kita coba ini nggak jelas lebih bagus kita akan trolling aja langsung dan bakal kita lihat dulu satu menit kayak mana keadaannya Oke okay. hmm, standar ya untuk apa ini Rata-rata di 7 atau di 80 Gips Tapi apa bakal ada trolling Kita lihat aja dulu Ya ada 30 detik Dan dia masih stabil aja Dan belum pernah turun ke 600-an. Oke, okay, udah mau satu menit. Jadi kita skip aja di terakhir 15 menit kayak mana dia? Ternyata setelah satu menit trolling pun terjadi. dan Dia turun di 60-an. Untuk panasnya sendiri ini udah agak turun ya, karena tadi sempat saya tinggal. Sekarang kita cek baterainya itu tinggal berapa Oke okay, tinggal 42% udah kurang 10% ya tadi 52 atau 53 gitu Oke okay, ini waktu pakainya tadi Ya walaupun gak akurat tapi bisa lah Cukup boros juga baterainya sekarang kalau kita coba game kayak mana Oke okay, tadi saya udah main cuman nyetak di sini dia langsung berhenti kayak biasa. Hmm, sekarang kita mau coba ke ladang purpur. minta saya buka lagi aplikasinya dan kita akan menuju ladang purpur. Hmm, ini animasinya tadi agak patah-patah bisul di sini kayaknya bagus saja dan di sini ada rumputnya ya timbul enggak kayak di lelmi semalam jelek banget enggak timbul kira-kira apa penyebabnya mungkin karena layarnya layar ini kan HP-nya full HD yang sana cuman HD Plus saja oke ternyata agak ngelek disini saya turun ke nepesnya 20 Oke okay, ternyata nyetak nggak bisa digerai ya yeah, nggak bisa digerai hmm, kita ke menu aja ek yang terakhir ada kita lihat baterainya udah habis 4 persen dari 42 persen tadi dan inilah rum Nusantara Project LTS ya